mau dapat subscriber 1000 dalam waktu satu bulan gampang aman dan kita bisa sekalian mempromosikan video kita agar nongol di halaman pencarian youtube penasaran gimana caranya? simak terus videonya halo guys selamat datang kembali di samgosu channel di channel ini kita akan membahas trik-trik dan tutorial-tutorial menarik seputar youtube untuk para youtuber Kita akan belajar bagaimana membangun channel dari nol sampai bisa dimonetisasi Dan siap bersaing dengan channel-channel lainnya di youtube Jadi pastikan teman-teman subscribe ke channel ini ya Karena selain gratis teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi trik-trik dan tutorial-tutorial menarik seputar dunia youtube banyak cara yang dilakukan YouTuber untuk menambahkan subscriber dengan cara yang cepat atau instan. Mulai dari pakai aplikasi, sub for sub, beli subscriber, dan lain-lain. Semua cara-cara itu memang efektif untuk menambahkan subscriber dengan cepat ke channel kita. Tapi ada resiko yang bisa ditimbulkan dari cara-cara tersebut. Saya nggak bilang cara-cara itu Berbahaya ya, Saforsa pakai aplikasi beli subscriber. Saya nggak bilang cara-cara itu berbahaya, cuman cara-cara itu ada resikonya masing-masing. Bang, tapi Saforsa pakai aplikasi masih bisa dimonetisasi kok. Iya, memang bisa dimonetisasi, tapi dimonetisasi itu bukan berarti channel kita aman karena resiko yang ditimbulkan bisa dalam jangka panjang. Salah satu resiko yang sangat rawan terjadi bila melakukan sub for sub melalui aplikasi adalah uh, traffic source-nya atau data trafficnya itu terlacak di YouTube kalau teman-teman lihat di analytics ya itu ada asal traffic ada internal ada eksternal biasanya kalau pakai aplikasi itu masuknya ke eksternal dan itu bisa terdeteksi dari situ kalau kita melakukan sub for sub pakai aplikasi belum lagi resiko kehilangan subscriber kalau YouTube melakukan sweeping, seperti di tahun 2018 lalu, YouTube melakukan sweeping besar-besaran, yang mana akun-akun yang godong, akun-akun yang nggak kepakai, semuanya dihapus, bahkan channel-channel yang nggak aktif, juga dihapus oleh YouTube. Nah, ini kalau sewaktu-waktu YouTube melakukan sweeping lagi, dan subscriber kita kebanyakan dapat dari sub for sub ya maka subscriber kita akan banyak yang terhapus oleh YouTube. Nah, kebanyakan orang-orang for sub itu kan, memang mengharuskan pakai akun tumbal ya. Ini sebenarnya yang salah kaprah. Supaya nggak terdeteksi jadi pakai akun tumbal. Nah, jadi semua kebanyakan orang-orang yang main Saforsabi aplikasi itu pakai akun tumbal. Nah, itu maka rawan sekali kalau sewaktu-waktu YouTube melakukan sweeping hangus semua subscriber dari aplikasi atau dari Saforsap yang pakai akun tumbal. Kebetulan kemarin saya udah bikin videonya Trik-trik dan tutorial bagaimana melakukan sub -for sub yang aman. Untuk trik dan tutorialnya teman-teman bisa cek di video di sini. Untuk video ini saya akan membahas cara menambah subscriber dengan cepat dan aman tanpa aplikasi dan tanpa sub -for sub Seperti yang saya singgung di awal tadi, kita bukan sekedar mendapatkan subscriber tapi kita juga bisa mempromosikan video kita agar nongol di halaman pencarian YouTube nah ini tentunya akan sangat bagus sekali untuk video kita karena kita bisa mencari subscriber dan viewer baru yang organik misalkan saya punya video cara software yang aman nah ketika orang mengetikkan judul tersebut ingin mencari video tentang software yang aman maka algoritma youtube akan merekomendasikan video saya di halaman pencarian dengan trik dan tutorial saya ini kita bisa menaikkan rating video kita agar bisa nongol di halaman pencarian YouTube. Caranya yaitu dengan bergabung di grup WhatsApp komunitas YouTuber. Untuk menambah subscriber dengan aman, kita cari grup yang namanya grup SEO. Apa itu SEO? SEO itu Search Engine Optimization. Yang artinya tuh kurang lebih pengoptimalan mesin pencari. Jadi YouTube kan punya mesin pencari ya, nah kita memaksimalkan mesin pencari itu, agar mempromosikan video kita nah dengan kita bergabung di grup SEO, kita bisa menaikkan rating video kita agar nongol di halaman pencarian sebenarnya ada banyak faktor yang menentukan agar video kita bisa nongol di halaman pencarian youtube, bukan cuman sekedar rating SEO, tapi ada faktor-faktor yang lain, untuk trik dan tutorial lengkapnya agar video kita nongol di halaman pencarian youtube akan saya bahas di video lainnya jadi pastikan teman-teman subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasinya jadi nanti ketika saya upload video terbaru tentang cara agar video kita nongol di halaman pencarian youtube teman-teman bisa dapat notifikasi dan bisa segera dipraktekkan untuk di video ini saya akan fokus membahas tentang cara menambahkan subscriber dan menaikkan rating seo Kenapa saya bilang cara ini bisa menambah subscriber dengan cepat? Karena dalam satu grup SEO ini, sekali turun list, pesertanya paling nggak itu 30 channel. Artinya, ketika kita menyelesaikan list, kita akan mendapatkan 30 subscriber baru. Itu diselesaikan dalam waktu 24 jam. Nah, grup SEO ini ada banyak. Saya sendiri ada join banyak, ada mungkin 6 atau 7 grup. Nah, kalau satu hari kita bisa join tiga grup anggaplah semuanya 30 90 channel berarti dalam satu hari kita bisa mendapatkan 90 subscriber baru nah tinggal ngelain aja tuh sebulan udah dapat berapa cepet kan dan caranya ini aman nggak jadi spam dan nggak terdeteksi oleh YouTube sebagai cara yang curang karena traffic source nya itu masuk ke internal bukan eksternal Ya, itu maksudnya ke pencarian judul atau pencarian video atau halaman pencarian gitu itu maksudnya ke internal youtube trafficnya itu sangat bagus youtube tuh paling seneng kalau ada traffic yang asalnya dari internal youtube bukan dari platform lain nah makanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan subscriber yang jalurnya dari jalur internal dari traffic internal maka ini sangat aman nggak terdeteksi nggak terdeteksi sebagai sebuah kecurangan oleh YouTube selain kita bisa mendapatkan subscriber ada poin-poin lain yang bisa kita dapatkan dari bergabung di grup SEO ini kalau yang pertama tadi kita bisa mendapatkan subscriber selain itu yang kedua kita bisa mendapatkan views karena orang menonton video kita maka views di video kita akan bertambah kemudian yang ketiga kita bisa mendapatkan like di video kita karena emang aturan grup SEO seperti itu. Setiap di akhir kita selesai nonton, kita harus like video, subscribe, dan lonceng diaktifkan. Kemudian yang keempat, kita bisa mendapatkan jam tayang. Kalau satu list isinya 30 peserta, 30 channel, Nah, dengan durasi yang 10 menit, maka kita akan mendapatkan jam tayang 10 menit dikali 30. Udah berapa tuh? satu hari Nah kalau satu bulan kita udah dapat berapa itu kalau satu grup kalau grupnya banyak tinggal ngelain aja tapi untuk grup SEO ini kurang efektif kalau untuk menambahkan jam tayang kalau teman-teman pengen menambahkan jam tayang dengan cepat saya ada caranya ini udah saya praktekkan di channel saya saya ngejar 4000 jam tayang itu cuma dalam waktu tiga bulan grafiknya teman-teman bisa lihat di dimana Awalnya jam tayang saya ini sepi banget sebelum saya optimasi. Nah, setelah saya optimasi, jam tayangnya benar-benar melonjak, melonjak banget ya, meroket. Nah, ini saya pakai trik juga dengan bantuan algoritma YouTube. Kalau teman-teman pengen tahu caranya seperti apa, nanti akan saya buatkan videonya. Kalau udah ada, teman-teman bisa cek di info card di sini atau cek di deskripsi video nanti saya taruh linknya di situ atau kalau mau gampang kalian subscribe aja channel ini dan aktifkan notifikasinya jadi nanti ketika saya upload video tersebut teman-teman bisa langsung nonton nggak perlu bingung-bingung nyari channelnya yang mana Oke kita lanjut ke poin yang kelima yang kita bisa dapatkan dari grup SEO adalah ini yang paling penting yaitu rating SEO sesuai nama grupnya ya rating SEO adalah Seberapa banyak orang mengklik video kita berdasarkan pencarian judul Jadi semakin banyak orang klik video kita dari pencarian judul Maka rating video kita akan semakin naik Nah kalau rating SEO kita semakin bagus Maka video kita akan semakin berpeluang untuk nongol di halaman pencarian Youtube Kemudian yang keenam yang tidak kalah penting juga Kita bisa mendapatkan komentar dari video kita komentar ini termasuk elemen yang penting dalam video kita ya karena ini masuk ke interaksi video semakin bagus interaksi dalam video kita maka semakin bagus juga rating video kita sebenarnya cara-cara kayak gitu nggak dianjurkan oleh YouTube ya YouTube tetap menganjurkan untuk mendapatkan subscriber secara organik orang subscribe ke kita karena channel kita bagus bermanfaat karena video kita berkualitas lalu mereka subscribe Nah itu sebenarnya cara yang bagus seperti itu bukan dengan cara tukeran subscriber dengan cara beli subscriber atau bahkan pakai aplikasi ya memang cara-cara itu aman tapi beresiko cara yang terbaik adalah dengan mendatangkan subscriber organik dan viewer organik agar channel kita aman dan terus berkembang kalau penjelasan saya dalam video ini kurang jelas atau ngalur ngidul atau membingungkan teman-teman yang bertanya silakan bertanya tulis di kolom komentar di bawah jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya kalau kalian mau share video ini ke teman-teman yang lain silakan share aja bebas dan gratis Gak usah pulih soal ilmu, karena ilmu semakin kita berbagi, semakin dia akan bertambah dan bermanfaat untuk kita dan untuk orang banyak. Tetap semangat ya bikin konten, ingat, semua orang bisa jadi youtuber dan semua youtuber bisa sukses, termasuk juga kamu. Saya pamit, see you on the next video, Assalamualaikum.